Boleh usah kayak ada kuahnya lagi tapi di sini ada tambahan kayak kecap itu. Ini yang bubur Chinese. Ini dia habis ayam Hain, timo udang bak choy. Rasanya mirip kayak takkau, cuman di sini ada sayurnya bak choynya. Ini ada juju -ju bok choy bak choy.